Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Jangan lupa sebelum belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Nah, anak-anak ibu tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat belajar Sekarang kita masuk pada materinya Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah aktivitas manusia yang memanfaatkan alat gerak seperti berjalan, berlari, berenang, bersepeda, dan menulis. Setiap hari, manusia melakukan aktivitas. Sebagian besar aktivitas tersebut memerlukan perpindahan tempat. Berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup itu disebut dengan gerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Sistem gerak pada manusia itu memiliki fungsi beragam yang bisa membantu kita melakukan aktivitas harian. Anggota gerak manusia yaitu berupa... Anggota gerak atas, yaitu tangan, yang biasanya digunakan untuk menggenggam, menulis, dan melempar. Kemudian, anggota gerak bawah, yaitu kaki, yang digunakan untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Manakah aktivitas yang menyehatkan? Ya, aktivitas yang menyehatkan yaitu bersepeda. Mengapa bersepeda menyehatkan? Nah, karena dengan bersepeda, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sedangkan pada saat tubuh duduk dan diam, dalam waktu yang lama, organ gerak pada tubuh kita tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Apa manfaat bersepeda? Nah bersepeda sangat baik bagi tubuh kita Pertama, bersepeda itu adalah olahraga yang ramah lingkungan Karena tidak menimbulkan polusi udara Yang kedua, dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh Yang ketiga, mengencangkan otot-otot tubuh Yang keempat, menjaga kesehatan jantung Yang kelima, melancarkan peredaran darah dan oksigen yang keenam, menurunkan risiko penyakit diabetes, dan yang ketujuh yaitu mengurangi stres. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks atau cerita. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Dan setiap paragraf itu memiliki satu ide pokok. Nah, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kita dapat menggunakan tabel. Nah, sekarang coba diperhatikan cerita berikut ini. Silakan dipahami baik-baik. Cerita ini terdiri dari berapa paragraf ya? Ini ada satu 2, 3, 4, 5, 6 Jadi cerita ini terdiri dari enam paragraf Berarti pada cerita ini atau pada teks ini terdapat enam buah paragraf Nah untuk memudahkannya Menentukan ide pokok dari teks Nah kita akan menggunakan tabel ini Nah contoh pada paragraf pertama ide pokoknya adalah Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, untuk paragraf selanjutnya, silakan anak-anak ibu buat di dalam buku tulisnya masing-masing. Nah, anak-anak ibu akan mencari ide pokok pada paragraf kedua sampai paragraf ke-enam. Nah, selamat bekerja. Semoga anak-anak ibu dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, sampai di sini materi kita hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.